weton mengacu pada hari kelahiran seseorang yang dihitung berdasarkan kalender Jawa. Hal ini masih menjadi kepercayaan masyarakat lokal meskipun sebagian dari suku Jawa mulai meninggalkannya. Biasanya perhitungan weton seperti Sabtu Pon berkisar pada urusan percintaan, keberuntungan, rezeki, gambaran masa depan watak dan lain sebagainya atas dasar ini tidak jarang orang mencari pasangan berdasarkan kecocokan tanggal lahirnya jumlah weton sabtu pon memiliki neptu 16 yang dimana perhitungan ini dari Sabtu berjumlah 9 dan Pon berjumlah 7. dengan angka yang cenderung tinggi ini, tentunya perjalanan hidup pemilik weton ini tak mudah. Ditambah oleh dikaliku kehidupan, maka weton ini juga mempunyai signifikan hidup serta hubungannya dengan.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 Agar tidak terjadi kesalahpahaman, kami harapkan Doro menyimak sampai habis penjelasan kami. Watak Sabtu Pon mempunyai nilai yang kategori tinggi yaitu 16 dengan pembagian Sabtu 9 dan pon tuju berdasarkan nilai ini watak mereka cenderung diketahui sebagai sosok yang memegang penuh tanggung jawab pribadi pada saat bersamaan mereka juga mampu menahan diri dari emosi yang meledak-ledak serta punya kesabaran dalam menghadapi berbagai macam kondisi tidak heran jika mereka berhasil menarik perhatian orang lain dan cukup populer di antara lingkungannya Apalagi mereka adalah orang yang tidak senggan memberikan pertolongan kepada kawan saat sedang berada dalam kesusahan Meskipun begitu Tentu pemilik weton ini tidak terlepas pula dari karakter negatif Seperti tampak angkuh Dalam hal persaingan mereka adalah orang yang berambisi Untuk tampil unggul dibandingkan siapapun Akibatnya muncul perasaan gampang curiga kepada sesama dan senantiasa bersikap was-was karena tidak ingin dikalahkan. Mereka siap melakukan apa saja demi berada di posisi teratas. Itulah mengapa sosoknya identik dengan kesan tongkat. Karir Sabtu Pon. Dalam urusan pekerjaan Karakter dari Sabtu Pon mendorong mereka untuk mencapai kestabilan finansial Jika bergelut di bidang yang mengharuskan ketelitian. Ini didasari oleh sifat sabar Misalnya berkarakter sebagai arsitek, peternak, pelaku seni, atau bahkan ilmuwan Kemudian jika hendak membuka sektor usaha ada baiknya menjajal peruntungan dalam bidang yang berhubungan dengan air. Contohnya, membangun bisnis budidaya udang, menginisiasi sebuah lahan pertanian, dan sejenisnya. Orang dengan simbol lakuning banyu ini dalam perkembangannya juga punya insting untuk memancing. Jadi mereka dapat mempertimbangkan nelayan sebagai pekerjaan yang bisa digeluti guna bertahan hidup. Para pemilik-nilai neptu 16 diperkirakan akan mendapatkan kecocokan dalam percintaan jika menikahi orang dengan nilai neptu 18, 8 atau 13 persona seperti itu bisa ditemukan melalui hari lahir di Sabtu Pahing Selasa Legi Minggu Pon Selasa Pahing Senin Kliwon dan lain sebagainya. Ramalan pertasaran primbon Jawa Mengemukakan bahwasannya kehidupan rumah tangga pasangan tersebut dapat berlangsung bahagia Tentunya akan ada masalah selama menjalani pernikahan Tetapi hal itu kemudian bisa diatasi melalui kecocokan karakter serta weton mereka Hanya saja perlu dipahami bahwa ini hanya sebatas ramalan yang berarti bisa tepat dan bisa pulang melenceng prinsipnya mencari pasangan haruslah dengan seseorang yang punya visi, misi serupa serta kehidupan setara agar dapat saling berkomitmen selama prosesnya namun tidak ada salahnya jika seseorang menyeleksi calon pasangannya berdasarkan Penanggalan Jawa Jika dia memang memiliki Kepercayaan terhadap Perhitungan tersebut Dengan catatan Tidak melepaskan diri dari Kesiapan menerima Berbagai situasi pernikahan Termasuk kejadian terburuk Sekalipun Rezeki Sabtu Pon Anak yang lahir di Sabtu Pon Konon katanya berpotensi meningkatkan taraf hidup keluarganya. Dia ada sebagai bentuk rezeki kedua orang tuanya dan demikian pula dirinya sendiri. Secara umum, kehadirannya merupakan berkah bagi pihak lain dan patut disyukuri. Namun, ini berlaku bila nilai neptu bapaknya atau anak sulung tidak lebih dari 16 Bukan berarti yang tidak sesuai dengan ramalan tersebut akan mendapatkan nasib sial seumur hidup. Bagaimanapun, anak adalah anugerah dari Tuhan. Sehingga harus tetap dijaga, tidak peduli seperti apa hasil perhitungan weton mereka. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa menekan tombol terima kasih.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 itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami Rahayu sakung dumadi. Kasi ngrebet tho lur iki